Halo semuanya, kembali lagi di channel Poggy Hari ini kita bermain build battle lagi ya di Minecraft High Hypixel Ya aku lagi di atas portal ini ya Terus sama maaf kalau aku udah nge-upload sekitar seminggu mungkin ini ya, ada seminggu ya, kurang diri seminggu Karena gara-gara habis sakit ya Terus mungkin kalau suara aku agak ne Ya, maafin aja ya Masih agak serak gitu sih aku rasanya Tapi gak tahu kalau didengar ya Ini ya, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi Kita langsung mulai aja ya Oke, okay, ronde pertama Oke, okay, sedikit lagi kita mulai 3, 2, 1 Oke, okay. kita apa aja temanya ya Ada B, soup, Cake, Truck, Iron Man Oke Oke okay, kita bikin kue ya Kita harus cepat bikin. kita Mungkin coba Lihat cake biasa dulu ya Cake ini Bentuknya begini ya Oke okay, Mungkin kita bakal cari yang Warnanya mirip gitu ya juga ya Mungkin ini Terus sama White wool mungkin ya Sama merah Oke okay, kita langsung bikin aja ya Oh iya terus Mungkin Lantainya Kayak meja gitu ya Oke okay, Kita Buatnya segimana ya Mungkin dari sini Oke okay, Kita buat simetrik aja ya. oke sini ke sini berarti di sini dan ya kita mulai ini aja ya kayak udah satu menit berlalu nih kita mungkin berapa blok ya eh, sekitar tiga mungkin ya kita dulu aja ya. dan ya jadi coba kita tiga lagi ya mungkin tiga aja ya. mungkin empat kali ya oke tiga jadi dan ya udah jadi ya temboknya ya tembok atau apalah namanya terus kita tutupin atasnya ya. mungkin kalau boleh kita kasih lilin juga mungkin tapi kita tahu ya coba lihat aja nanti banyak udah jadi ya tapi ini masih putih doang ya mungkin kita ininya dulu aja ya bawahnya dulu tapi aku mau ngitung dulu ini berapa kali berapa ya Oke mungkin kita gini aja ya Nah gitu oke bagus ya kalau so, mungkin sebaliknya jadi yang tiga mungkin ya begitu aja ya. oke ya udah kita tambahin satu layer ya atau nggak usah deh, aku buruk nanti, kita copy paste ini aja ya atau masalah aja deh, kita titik gedenya berapa gitu ya, ininya mungkin lebih banyak, mungkin dua kali lipatnya ya, kayak enam mungkin, satu dua tiga empat lima enam, gimana ya, sini nih, mungkin ya, ya udah jadi ya, ya begini aja, simpel mungkin, tambah-tambahin apa lagi, nggak usah kali ya, ya jadi udah beginiannya mungkin ya, oke okay. Oke. Okay. Foto ya. dan wow, ini kerennya. Ya lihat dia pakai harden clay juga ya. Uh, apa ya? Ya aku lupa. oke, okay, yaudah hmm, ini oke okay juga. Dan ini punya aku ya. Ya kayak Minecraft gitu ya Oh lihat tuh ada yang pegang legendary Oke ini kayak ada anak kecil ya makan kue ah udah ya. keren epic mungkin saya ya. tapi nggak usah udah lewat juga ini kayak ulang tahunnya pink gitu ya Oke Oke ini keren juga Good. What? Oh, legend dari dia, aduh. Di mana ya? Pasti dia menang. Tapi tahu ya. Ini sponsor dong ya. Oke okay, lah. kita bentuk kayak kue ya. Terus ini kayaknya kue, emang ya, kue sih. Hmm, oke okay, lah. Simpel banget ya. Ini juga. Oh, good mungkin. Agak bundar gitu ya. Keren. Ini malah bikin coklat. Ah, Kue juga sih mungkin. Oke okay, lah mungkin. Oke okay, dia bikin kue Minecraft juga ya. Tapi belum jadi. Ya jadi. tahu lah. Kalau belum jadi itu apa? Oke okay, ini mirip ya, cuma agak kayak gini. Oke okay lah, nggak apa. Dan ini Coral doang ya. Hmm, nggak jadi lagi. Pup lah. Dan ya ini menang ya. Dan aku juara dua. Oke okay, lumayan. Oke okay, kita main lagi ya. Ronde kedua. Dan ya kita mulai dikit lagi Dan apa aja votingnya kita Plate, Magnet, Castle, Dress, Bed Castle Kita bikin castle ya Bikin apa namanya Istana gitu Pertama stone break ya tentu saja Mungkin itunya buat pintu Terus buat bendera mungkin ya pakai fence Sama redwood Oke okay. Terus buat ininya kita pakai ini ya kita mungkin bakal kasih air juga tak kayak Oke mungkin mulai dari istananya dua aja ya kita mulai dari pintu mungkin ya kita mungkin nggak usah kayak buat fullnya juga ya Oke mungkin begini aja pintunya mungkin agak ini ya kayak mendelap gitu ya pintunya biar keren aja gitu ini empat di sini juga empat ya kunci buat bikin bagus itu simetrical kalau enggak symmetrical tuh biasanya kurang bagus ya tergantung apa buatnya sih ya ya terus kita begini-begini mungkin begini, mungkin begini dulu ya begini terus kita begini ya sini juga kasih kita jangan lupa juga ya towernya gimana ya towernya oh, mungkin begini Pak ya begitu ya terus yang buat di sininya kita agak gini ya di ujung towernya kayak gini agak kelebaran masih ya udahlah lah dulu aja dan begini Ya Terus kita kasih begini dulu ya Aduh rapi Ya aduh nggak tapi, Bentar ah, Aku kasih begini dulu Oke mungkin nanti dulu aja ya Seharusnya 3 ya Oke udah satu menit aja ya duh Keburu gak nih ya? harusnya begini gak sih Ya begini ya Kayak mungkin ini sesuatu kegagalannya, Ini gak bakal jadi dah Yang penting depannya aja deh Kayak gitu pengen buat sungai-sungai segalanya ya Mungkin begini Atau gak usah dah Gak keburu kayaknya Dan ya Kita udah ya Oke, okay, ini katanya. Oke, okay, ini sih. Oh, oke okay, mungkin. Ya lah biar. Oke, okay, ini punya aku ya. <laughs> ya terus ini begini doang ya. Ada di belakang. Oke okay, lah. Ini juga bagus. Oh, good mana yeah, good ya. Oke. Okay. Gak jadi ya dia. Atup ah, ya, maaf ya. Tapi kayak main jadi sih ya. Tapi ya udah. ya. ini nggak jadi juga. Uh, makanya nggak jadi tuh. Ya, aku juga pukul ya, palingan apa-apa pala ini oke okay. oke okay, ini mungkin doang ya oke okay, lah agak gak adil gak sih buat kayak gitu malah yang good gitu loh oke okay. ini oke okay, sih Oke okay, nih, gini doang ya. Gak bisa parkurnya. Uh, uh oke. Okay. Dan uh, oke okay, kita, ini ya, lumayan jadi sih ya. <laughs> ya udahlah. Dan ya, Ronde yang terakhir ya, roda ketiga. Ini kenapa banyak Alek Alek, alek ya ini Alek itu Alek juga lumayan banyak. Nah pada ini, ya. party kali ya pada, eh, iya sumpah ini semua Steve sama Alex kocak oke ini apa aja Magic tut Star jellyfish eagle Star Star gimana? Gue Kita pakai gold atau pakai yellow wool aja terus buat pelanginya mungkin kita pakai Dalam black wool aja terus pan pakai black concrete tapi kita harus cepat-cepat ya kita mungkin bikin sini aja oke mulai dari sini ya kita mau bikin begini tapi jangan apa kayak lengkung gitu banget ya kita agak gini ini mungkin begitu ya tapi gimana itu kita bikin ininya dulu aja mungkin begini ya juga bingung sih ya mungkin bintang ribet siapa sih yang milih bintang ah ya oh gimana ya. ya mungkin begini ya jadi keren sih ya terus mungkin begini oh iya kenapa nggak bikin star aja ya bintang juga tuh dan ya kita udah mau jadi ya tinggal kasih kuncupnya di atas ya oke kita bagusin dulu ya oke ini terus ininya kakinya kurus banget ya aku bakal tebelin ya, mungkin begini ya belum bagus oke mungkin kayak satu terus dua gini ya satu dua ini ya mungkin begini ya udah ya jadi ya itu gini aja ya bagus sih tapi mungkin kakinya agak begini dulu ya mungkin begini mungkin kakinya begini aja ya atau begini mungkin ya begitu ya mungkin isi aja terus begini ya begitu aja ya dan ya waktunya udah segitu jadi kita bakal keburu ya kalau mau hias apa-apa gitu nih ya, jadi mungkin begini aja ya simpel sekali ya Oke okay. dan ya udah ya tinggal voting dan aku yang pertama Oke okay, ada lihat ya ini aku lihat bu ini epic tuh good ya Oh ini kayak nether star gitu ya Cuma Star hmm gitu oh, ini keren ya kayak gambar gitu Oh oke okay sih ya karena begitu uh, dong. Ini gemuk ya, Patrick ini. Oke okay lah. Oke okay, ini bintang ya, bintang kecil di langit yang biru. Beneran birunya ya. Ada itu nih. Oke kalian lihat ini ya. Pada bikin kotak gini ya, kayak Nether Star dan aku bikin segi lima ya tapi nggak tahu aku menang apa enggak ya nah, ini oke okay. seharusnya lebih terang warnanya ya oke okay, ini bikin segi lima ya tapi begini dia ini malah kayak orang jadinya yang di bawah sebelah sini ini, ini oke okay sih ya oke okay, ini <tuh> hmm maaf nah, okay. ya mungkin tuh ya dan ini apa aku nggak ngerti ini gambar apa tapi ada benang bentangnya oke okay, lah dan uh -huh. kita menang lagi oke okay. menang dua kali ini ya yeah. oke okay, semuanya mungkin segini aja dulu video kita kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan ya yeah. Bertemu lagi di video selanjutnya, dah.